diberikan ini saya bacakan hadisnya ini sekedar menyatakan bahasanya Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa mulia sehingga itu akan menggerakkan hati kita memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini ada satu hadis saya bacakan dengan teks Arabnya dan saya jelaskan ini hadisnya bagus banget Bentar, kita carikan dulu Ini agak panjang hadisnya Ini Ada kitab namanya Majlis Ramadan Majlis di bulan Ramadan Itu punya Syekh Saleh bin Musaymin Itu bagus banget Hadis ini diletakkan di bab pertama Di majlis pertama judulnya Keutamaan bulan Ramadan Itu bagus banget Tapi agak panjang dikit Hadisnya saya bacakan Lalu saya jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda U'qiyat ummati Fi shahri ramadana Khamsa khisalim Umatku, umat islam ini Diberikan Lima perkara Lima keutamaan Di bulan ramadhan Lam Tu'qtaha ummatun qablaha Yang mana lima Keutamaan ini belum pernah diberikan kepada Umat-umat sebelumnya Jadi walaupun umat Zaman dahulu Mereka menjumpai Ramadan Tetapi mereka tidak mendapatkan Keutamaan ini Ada lima kekhususan untuk kita sebagai umat Islam Pertama Khulufu famis At-yabu inda Allah Min rihil miski Bau mulut Orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Tahu minyak wangi kasturi, Bu, Pak. Jadi minyak wangi di dunia itu kan banyak levelnya, guys. Macam-macam jenisnya. Ada yang harganya Rp 10.000, 20.000, 100.000. Yang kasturi ini yang paling mahal. Di antara minyak wangi yang paling sedap rasanya nya kasturi. Dan bau mulut yang keluar setiap hari ketika kita puasa itu di sisi Allah lebih harum. Nanti di hari kiamat tentunya. Maka dalam fikih kita dimakruhkan untuk sikat gigi, untuk bersiwak di siang hari ketika lagi puasa Ramadan. Kenapa, kenapa? Karena kalau kita sikat gigi baunya jadi hilang sementara bau mulut orang puasa ini jadi tabungan kelak di akhirat akan jadi tanda ini orang yang berpuasa harum sekali. Ustaz, apakah mungkin bau mulut tapi harum di si Allah bahkan lebih harum daripada minyak kasturi? Mungkin. Makanya ada satu hadis yang mana dia darahnya nanti di hari kiamat Warnanya merah, tapi baunya sangat harum. Biasanya kan darah itu baunya apa amis, tapi nanti di akhirat ini sangat harum. Darahnya siapa? Darah yang mengalir di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati syahid, darahnya akan sangat harum. Ya, ya. Itu pertama. Jadi baunya mulut orang yang berpuasa Itu lebih harum di sisi Allah Daripada minyak wangi kasturi Ini luar biasa Tapi kita rasakan nanti di hari kiamat Bukan sekarang Jadi wajar kalau teman-teman kita Saudara kita ya bercanda-canda Tapi jangan jadi orang bercanda ini Karena ini adalah sebuah kenikmatan Keutamaan yang Allah berikan kepada kita Berupa bau mulut Yang kedua itu yang pertama Bau mulut luar biasa Yang kedua Para malaikat Akan memintakan Ampun kepada Allah Untuk mereka yang sedang berpuasa Sampai waktu Berbuka puasa datang Kita sahur Datang imsak, azan fajar Mereka mulai berdoa Ya Allah ampunilah fulan Ya Allah ampunilah fulan Enggak berhenti Sampai datang waktu puasa Mereka baru berhenti Luar biasa enggak? Luar biasa Para malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa Agar diampuni dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh dosa-dosa Yang sudah berlalu Ini luar biasa ini, Kalau malaikat berdoa langsung tembus ke langit 7, Pak. Bu. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah satu kali pun bermaksiat kepada Allah. La Allah Tidak pernah mereka Mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira orang yang berpuasa itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, bukan? sangat memiliki kesempatan bahkan nanti kita bacakan bagaimana bulan ramadhan saat dahsyat menarik magnet ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi taman kedua kita dimintakan ampun oleh para malaikat, makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dimintakan ampunan dari waktu kita mulai puasa sampai datangnya Waktu berbuka puasa Yang ketiga Kira-kira kita butuh nama buatin, Pak, bu, didoakan ampunan Butuh Sebersih-bersih kita Dari harta haram Dari ucapan jorok Kita pasti gak akan terlepas Dari namanya dosa Dari namanya kesalahan Tidak akan Karena itu tabiat manusia Kullu Bani Adam Kata, kata Rasulullah. Semua anak cucu Adam, manusia itu sering sekali mereka berbuat kesalahan. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu Maka enggak ada di antara kita yang bersih murni dari kesalahan dan dosa, enggak ada. Meskipun ustaz, meskipun guru agama, meskipun penghafal Quran Meskipun ulama mereka tidak terlepas Dari namanya kesalahan Maka putus sekali kita Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga keutamaan yang diberikan oleh Allah Kepada umat Islam pada bulan Ramadan Setiap hari Allah Menghiasi surganya wa seraya saraya berfirman kepada surga tersebut yushiku ibadiy as-salihun an yulqau anhumul muknata wal adha wa yaseeru ilaikai hai hey surga hampir tiba saatnya hamba-hambaku yang saleh mereka akan terlepas dari kesusah, payahan, kesengsaraan, hidup di dunia. Hampir tiba saatnya mereka datang kepadamu. Jadi, setiap hari Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang berpuasa. Nilai surganya Fulan, istananya, dan setiap hari dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita sekarang lagi di desainkan sorga, lagi dibangun, bahkan dibuat secantik-cantiknya, seindah-indahnya, serapih mungkin, luar biasa, dan itu diperuntukkan untuk kita-kita yang sedang berpuasa Ramadan. Setiap hari ini, kira-kira luar biasa, lembutannya luar biasa. Udah berapa itu? Pertama tadi, bau mulutnya lebih harum. Yang kedua, dimintakan ampun oleh para malaikat. Yang ketiga, disediakan surga bahkan dihiasi surganya untuk kita semuanya. Luar biasa. Yang keempat, <tuh> Setan-setan itu di Kurung Di belenggu Sehingga mereka diikat Dan nggak bisa Menggoda manusia Seenaknya sendiri Mungkin mereka masih bisa Tapi nggak bisa maksimal Tidak seperti di bulan-bulan yang lain Maka coba kita rasakan Di bulan Ramadan ini kita lebih semangat enggak untuk berbuat baik? Lebih semangat. Lebih takut melakukan maksiat enggak? Lebih takut. Syahwat kepada maksiat tinggi enggak? Agak rendah. Tapi semangat untuk mengamalkan kebaikan. Semangat untuk mengerjakan-mengerjakan. Dan memasuki pintu kebaikan sangat besar. Itu bukti bahwasannya memang setan Orang maksimal menggoda kita Ustadz Kalau seandainya setan Dibelenggu Tapi kita masih saksikan juga Banyak orang yang maksiat Gimana dong jawabnya Jawabnya satu hal Yang membuat orang maksiat itu Bukan hanya setan pak Bu. Jadi kalau ada orang salah Orang maksiat Jangan disalahkan setan terus Kasian jadi tidak selalu setan Yang membuat kita bermaksiat Faktornya banyak Kalau setan dibelenggu masih ada faktor yang lain Yaitu apa? Setan-setan yang berdasi Dari kalangan manusia Banyak gak setan dari jenis manusia? Banyak Banyak Banyak setan berjubah Bertubuh manusia Itu bisa menggoda, bisa menggoda Yang kedua setan-setan atau penggoda-penggoda dari jiwa mereka sendiri, jadi di tubuh kita ada tubuh yang sukanya membuat provokasi kepada ruh. Udah lakukan maset kepada Allah, udah lakukan ini gampang. Nanti taubat, udah lakukan ini, lakukan ini. Ada tanpa setan tanpa dipengaruhi setan, dia menggoda ruh jiwa kita untuk bermaksud kepada Allah inna sesungguhnya jiwa ini ada yang dia selalu memerintahkan kepada kita ruh kita berbuat maksiat berbuat keburukan kejelekan kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala maka kita berharap semoga Allah menjadikan jiwa-jiwa kita yang bukan memerintahkan keburukan, tapi memerintahkan kepada kebaikan. Bahkan di sana ada jiwa-jiwa lawamah, ada jiwa-jiwa lawamah. Lawamah itu suka mencelak. Kalau yang satu tadi suka menyuruh. Rohnya berbuat maksiat Keburukan Kalau ini suka mencelak Ini jiwanya kau mu'minin Loh kok Ustaz kok bisa mencelak Iya mencelak Kalau dia Berbuat kebaikan Sholat sunnah dua rokat Akan dicelai hey, Kenapa kamu tidak sholat empat rokat Kenapa enggak enam rokat Kalau dia Hadir di taklim Masih dicelai Eh hey, kamu kenapa Cuma hadir masih taklim di bulan Ramadan Kenapa nggak di bulan yang lain Kalau dia terus dicela Kalau masih dalam kebaikan dia, Kenapa nggak lebih dari itu Kamu masih bisa Dua rakaat Yang bisa kita kerjakan sekarang Itu satu-satunya Yang diharapkan oleh Saudara-saudari kita Yang sudah di Yang lahat Mereka berharap cuma satu Ya Allah Hidupkan kami kembali kepada dunia fima Biar kita bisa mengerjakan satu saja amalan saleh yang telah kita tinggalkan sebelumnya. Dua rakaat lebih mereka inginkan. Tapi itulah angan-angan belaka dijawab oleh Allah, "Kalla." Sekali-kali tidak. Gak akan terjadi, udah mati-mati, Gak ada hidup lagi ke dunia. Sekarang datangnya waktu hisab, maka mereka berharap amalan kebaikan untuk menambah kantong, dompet, investasi amalan mereka. Tapi kala sekali-kali tidak itu nggak akan terjadi. Inna kalimatun itu hanya ucapan yang bisa antum ucapkan sekarang walaupun antum akan merengek, menangis, meneteskan air mata. Satu ember gak akan saya turutin Dan gak akan berhasil itu Maka Ini ada jiwa-jiwa yang lawamah Yang suka mencela Pemiliknya Kalau lagi lalai dicela, Kenapa kamu lalai Tidakkah kamu ingat dengan firman Allah SWT? Kalau udah baik dicela, Kenapa gak lebih dari itu Maka jika kita sering dibisikin seperti itu Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena jiwa kita berarti termasuk jiwa lawamah Siapa yang hafal surat al-qiyamah? Al-qiyamah gimana puninya? Wala nafsil lawamah Allah bersumpah dengan jiwa lawamah Yang suka mencela ini Ketika pemiliknya lagi lalai dari celaka, kenapa tidak ingat Allah Subhanahu taala? Ketika dia di atas kebaikan ketaatan, maka dia dicela. Kenapa enggak lebih dari itu? Itu jiwa lawamah ini. Ini luar biasa. semoga Allah Subhanahu taala memberikan kita jiwa seperti ini. Sehingga kita akan berjumpa dan Allah dalam membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sehingga itu akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhir kiamat amin ya robbal alamin. Yang keberapa? Keempat. Yang kelima, terakhir nih, keutamaan umat muslim di bulan Ramadan. Wa yughfaru fi di akhir malam bulan Ramadan nanti, malam keberapa itu? Tiga puluh Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa orang yang berpuasa Dia keluar dari Ramadan bersih dari dosa Para sahabat kaget, kaku, masa sih? Mereka pun bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Apakah malam terakhir itu dikarenakan Statusnya sebagai malam lailatul qadar, satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Apakah itu? Sebabnya, kenapa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kata Rasulullah, tidak? Bukan karena lailatul qadar, tapi karena puasa yang mereka telah sempurnakan. Karena dia sudah menyempurnakan Ramadan dari awal sampai akhir. Maka dia berhak mendapatkan apresiasi, reward hadiah. Maka seluruh dosa-dosa diampuni. Kira-kira keren nombor bu Pak, keren. Ustadz, dari tadi koko tamannya cuma diampuni, diampuni. Kenapa enggak yang lain? Siapa yang selesai bulan Ramadan dikasih mobil, Mercedes. Kan keren, kan nampak. gitu Dikasih rumah yang mewah, harta, hampir miliar-miliar. Triliun-triliun. Kenapa ampunan-ampunan? Bukan itu yang kita harapkan Ustaz. Jawabannya satu. Iya. Karena kita masih di dunia Pak Bu. Nanti di akhirat. Wallahi. summa Wallah. Tidak ada satupun yang kita harapkan dari Allah. Kecuali satu. Ampunan. Udah lupa dengan harta mewah. Kendaraan yang kita naiki. Rumah yang kita miliki Lupa semuanya Satu aja ya Allah Ampuni aku Selesai Saking dahsyatnya nanti di kehidupan Setelah dibangkitkan manusia dalam kubur Ampunan Makanya ada satu orang Serang tabi'in Dia pernah bersama Abdullah bin Umar Tiba-tiba ada seorang laki-laki Mendatangi Abdullah bin Umar Dia bertanya Abdul Abdullah bin Umar nanti ini sebelum bahas ini nanti kita pas sudah meninggal dunia akan ada satu momen yang dimana kita akan berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Zedan sini Wah, semuanya gak ada yang melihat Cuma Zaidan dan Allah Itu dinamakan Najwa Najwa itu hanya berdua-duaan Antara Allah sama hambanya Itu akan terjadi pada setiap orang Kita semua akan mendatangi Akan mengalami Menjumpai kejadian itu Di akhir kiamat nanti Kita akan didatangkan satu persatu Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Itu namanya apa? Najwa Dan orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar Heran, penasaran apa sih nanti akan yang terjadi ketika lagi berdoa sama Allah. Dia pun bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada Anda tentang Najwa itu?" Ketika seorang mukmin berdoa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berita dari Abdullah bin Umar." Beliau langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW, "Apa kata beliau?" Seorang mukmin ini didekatkan kepada Allah. Mau disidang. Terus ditanya. Hei fulan. Masih ingat enggak? Yang itu. Iya ya Allah. Saya melakukan itu. Masih ingat enggak perbuatannya itu? Ya, ya Allah, saya masih ingat ya Allah. Saya salah Terus dari awal sampai akhir Kesalahan-kesalahan kita Satu sampai akhir Dari kecil yang paling besar Baik yang kita lakukan di keramaian orang Atau ketika sendirian Di kamar pakai HP Apapun yang kita lakukan Ditanya oleh Allah Siapa yang melakukan itu Masih ingat gak Tahu gak Itu kejadian yang sangat menegangkan Sampai orang Mumin ini ditanya dosa ini, dosa ini, dosa ini banyak banget. Sehingga dia pun mengatakan pada dirinya. Waduh saya pasti akan sengsar ini binasa. Udah celaka saya. Sehingga banyaknya dosa-dosa yang disampaikan oleh Allah SWT. Dan dia mengakui. Ya ya Allah saya salah. Dan dia udah merasa gak akan saya mendapatkan surganya Allah. Gak akan merasakan. Uh, pokoknya, pasti neraka nih. Saya Saya pasti akan binasa, akan celaka ini. Sang banyaknya maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah SWT. Setelah dia merasa celaka, udah hampir putus asa, udah nangis, bener-bener hati dan matanya. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, dulu di dunia aku tutupi aib itu, di hadapan manusia, dan sekarang hari ini aku ampuni itu semua untuk kamu." mana senangnya seorang mukmin ketika itu dia sangat senang mendapatkan nikmat itu luar biasa sudah tegang-tegangnya udah mau binasa celaka lalu Allah mengatakan dulu saya tutupi aib itu di hadapan manusia sekarang saya ampuni dosa-dosa itu dari kamu aduh lega langsung pak bersyukur banget dosa kita banyak lembatan banyak walaupun kita diklaim oleh teman-teman kita, orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah, enggak, itu prasangka mereka saja. Kita hanya bisa berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami atas perkataan mereka dan jadikanlah kami lebih baik dari apa yang mereka sangka." Kalau kita pengen muhasabah, kita malu. Yang tahunya Allah sama kita Betapa banyak maksiat-maksiat Yang telah kita kerjakan Betapa banyak larangan, larangan Yang kita terjang Malu kita Maka mereka gak tahu karena Semata-mata Allah tutupi Dosa-dosa kita Allah tutupi aib kita Dari pandangan manusia Seandainya Allah bukakan tabir Penutup itu dari mata manusia saya mereka akan mengatakan Kita adalah makhluk yang paling buruk Dan mereka tidak akan Mau duduk di samping kita bermajlis ngobrol Apalagi duduk di depan kita Mendengarkan ta'alim, enggak Karena saking buruknya kita Tapi Alhamdulillah segala puji bagi Allah Dosa-dosa kita Kesalahan kita, maksiat kita Yang telah kita lakukan sebelumnya Allah tutup dari mata manusia Sehingga mereka memandang kita hanya kebaikan Kebaikan dan kebaikan Tapi satu hal Jangan terpukau Tertipu dengan pujian mereka Hakikat kita makhluk yang hina Maka itulah ampunan Sehingga dahsyatnya Kita membutuhkan ampunan Tahu nggak ampunan bahasa Arabnya Pak Bu? Ampunan itu bahasa Arabnya adalah Maghfirah Maghfirah Itu ampunan maghfirah dan maghfira dari segi bahasa itu dari kata migfar. Migfar itu penutup wajah yang dipakai oleh orang-orang yang mau perang. Jadi kalau orang perang biasanya ada yang penutup wajah ya? dari baja, dari besi. Tujuannya apa? biar tertutupi dari serangan pedang dan peluru yang diluncurkan oleh lawan-lawan kita. Sehingga kita selamat amboten? Selamat. Dan agar tidak diketahui status identitas kita ini siapa sebenarnya. Bias musuh pun enggak tahu, ternyata fulan oh ini ahli karate ahli ini. dan sebagainya. Ini penutup. Biar enggak ketahuan sama orang lain, biar terjaga identitasnya. Itulah mafirah Penutup aib-aib kita, penutup kesalahan-kesalahan kita. Seandainya maghfirah ini dihilangkan dari Allah, udah semuanya tahu siapa hakikat kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah, Allah wafur Maha pengampun, Allah gafir, mengampuni kita semuanya. Jadi pertanyaan kita butuh nama banten magfirah pak bu butuh Siapa yang butuh magfirah sekarang Angkat tangan maka berbahagialah Karena kita sekarang di bulan yang penuh ampunan Dari awal Ramadan kemarin sampai akhir nanti Ampunan, ampunan Allah ditawarkan kepada kita semuanya Bahkan kalau kita mau ngecek satu persatu amalan di bulan Ramadan Semuanya mendatangkan ampunan dari puasanya manso Ramadan imanan wahtisaban. siapa? Yang dia berpuasa Ramadan karena iman, dia meyakini bahwasanya Ramadan ini perintah dari Allah wahtisaban dan dia berpuasa semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini Ghufirallahu ma diampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Itu puasanya. Salat tarawihnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma Siapa yang dia mendirikan salat tarawih di bulan Ramadan karena iman Dia meyakini bahasanya Salah terawih adalah syarat dari Allah Wahtisaban dan dia mengharap Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya Belum lahiratul qadarnya Belum hari-hari ramadannya Yang mana Allah Inna Fi kulli yawmin itqa Fi syahri ramadhan Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Jadi di setiap hari bulan Ramadan Allah menawarkan. Siapa yang mau dibebaskan api neraka? Kuotanya tidak ada batasnya. Siapa? Dan setiap hari Allah memiliki hamba-hamba yang mendapatkan stempel jaminan selamat dari api neraka. Langsung surga kalau udah mati. Itu setiap hari Pak Bu kita berharap kepada Allah Ya Allah masukkanlah kami termasuk hamba-hambamu yang itu kalau orang sudah mendapatkan jaminan itu meskipun dia akan hidup setelahnya bertahun-tahun maka tidak ada yang bisa mengubah jaminan itu Gak ada yang bisa mengubah keputusan itu laab dilali tidak ada perubahan sama sekali pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa namboten luar biasa Orang yang sudah dijamin dari selamat siksa api neraka sungguh Dia telah meraih keberuntungan yang hakiki Meraih kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka Selamat dari api neraka Langsung dimasukkan ke sorganya Allah Sungguh dia telah meraih kemenangan Ma'asyirul muslimin para hadirin dan hadirat Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Itulah ampunan Menjadi keutamaan bagi umat muslim Yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya Kita selesai puasa Ramadan Ampunan insya Allah akan menghampir kita Maka bersyukurlah kepada Allah Manfaatkanlah sebaik-baiknya Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya amin ya robbal alamin pertanyaannya bagaimana kita masih lama bukannya gih? masih lama ceramahnya di lama-lama ini nih. sampai jam berapa Pak Khairul empat pukul 2 kuasa ya udah ampunan Allah kita butuh sepakat sudah Bulan Ramadan, bulan ampunan, sepakat Makanya kalau ada orang yang mengatakan Awal bulan Ramadan, rahmah Pertengahnya, maghfirah sepertiga terakhirnya, bebas dari api neraka Kurang tepat Yang tepat, dari awal sampai akhir, maghfirah Dari awal sampai akhir, rahma Dari awal sampai akhir, dibebaskan dari api neraka Itu bulan Ramadan Kira-kira bulan Ramadan bulan istimewa enggak? Bulan istimewa apa? Makanya ada seorang ulama Abu Bakar al Beliau mengatakan apa? Bulan Hijriah Yang diawali dari Muharram Sofar Itu bagaikan Bulan musim Pada petani Kalau petani itu Memiliki berapa musim? tiga musim pertama musim tandur gini apa sama kan monasalam ah oh, monasalam gak ada sawahnya ya di jawa tengah sawahnya seperti itu ada musim tandur musim cocok tanam musim menanam ada ada udah cocok tanam musim yang kedua musim merawat menyiria, menyirami di perairan diatur dijaga mungkin ada yang dipupuk pokoknya dirawat Disiram Ada musim yang ketiga Setelah cocok tanam Terus sudah dirawat, dipupuk Musim panen Petani itu berharapnya Musim yang keberapa Pak yang ditunggu-tunggu Musim yang ketiga musim panen Apalah arti kita cocok tanam Berhektar-hektar Kita kasih pupuk setiap hari Tapi musim panen nggak ada petani mau enggak? Enggak mau. Yang diharapkan panen. Itulah perumpamaan bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan cocok tanam. Bulan Syakban, bulan mengairi, menyirami, merawat. Bulan Ramadan, bulan panen. Maka kebanyakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan sangatlah banyak, terbuka luas. Manfaatkan ini bulan Ramadan. Maka sungguh rugi orang yang menjumpai Ramadan dan dia berakhir tanpa adanya ampunan yang dia miliki. Dia dapatkan rugi banget. Belum yang lain. Gitu. Oke. Okay. Walaupun Ramadan bulan ampunan. Tapi ada satu amalan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di samping kita puasa, sholat tarawih menghidupkan alatul qadr nanti. Memaksimalkan dengan amalan kebaikan Tapi ada satu amalan Yang bisa kita lakukan Setiap orang Bukan hanya ustaz Bukan hanya santri Bukan hanya orang yang kaya Tapi siapapun dia bisa Baik yang tua Maupun yang muda Yang masih kecil maupun yang dewasa Baik dia yang miskin maupun yang kaya Siapapun bisa Lebih mengantarkan kita Kepada istighfar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu adalah al-istighfar. Al-istighfar minta ampun kepada Allah. Banyak ini istighfar? Astagfirullah wa atubu Astaghfirullah, Astagfirullah, astagfirullah, Ini mudah nggak kira-kira? Mudah kan? Kita bisa pakai motor sambil astagfirullah, astagfirullah, astaghfirullah. Kita mungkin yang sambil dagang istighfar, kita mungkin lagi ngabuburit, bingung mau ngapain, buka HP istighfar, dan sebagainya. Itu istighfar sangat dahsyat. Untuk menarik Maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri. Pernah dengar Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri itu ulama besar. Dia sangat terkenal, pemimpin kita. Ada yang pernah datang kepada beliau Ingin konsultasi Wahai imam Musim ini paceklik terus Kalau musim paceklik Rakyat menderita menderita. Yang punya Hewan peliharaan Dia terkendala di rumputnya Karena musim paceklik gak hujan Ada rumput gak kira-kira Gak ada Harus beli dia Pakan alternatif mahal, nggak mahal. Orang yang lagi cocok tanam, masalah juga nggak ada air, gimana mau tumbuh? Di kota nggak bisa mandi, akhirnya terbatas. Musim paceklik, ketika petani tidak bisa menanam, memberikan hasil, kira-kira makanan pokok terkendala, mau terkendala musim paceklik itu salah satu. Cobaan dari Allah untuk kita Datang serang laki-laki kepada Hasan Basri. Wah imam Musim pacarli Solusinya apa? Kata beliau apa? Istighfarlah kepada Allah Banyak istighfar Pergilah orang pertama Tiba-tiba ada orang kedua datang lagi Konsultasi juga Wah imam Fakir bertahun-tahun miskin saya miskin mending fakir nggak punya pekerjaan fakir itu nggak punya pekerjaan Bedakan antara fakir sama miskin miskin itu dia punya pekerjaan tetap tapi hasilnya itu agak masih seret lah agak kurang dari kebutuhan bulanan kita kalau fakir boro-boro punya pekerjaan tetap untuk makan besok gak tau gimana caranya itu fakir kira-kira fakir menderita menderita semoga Allah Subhanahu ta'ala membebaskan kita dari kefakiran, amin ya Robbal Alamin. Orang ini mengeluh minta solusi, Hai hey Imam fakir terus nih kita nih solusinya apa? Pake cukup lah bayangkan Pak Bu. Mungkin kita sekarang masya Allah Alhamdulillah Ramadan bisa istirahat Masih bisa ada makan untuk besok Bayangkan saudara-saudara kita Di sana itu banyak sekali Yang gak tahu besok makan apa Ya Allah saya kadang melihat kasihan Saya itu kalau lihat pasar Atau lewat kerumunan orang-orang yang kadang kasihan itu saya selalu berdoa Saya mau bantu gak punya duit Lihat orang tua, kasihan Saya berdoa ya Allah Mudah kena semua urusannya kamu Selalu berdoa gitu, Seperti saya, sering Karena apa? Cuma itu yang bisa saya bantu Luar biasa Dulu puasa Saya pernah malam-malam Lewat pasar Jam 12 malam jam 1, Udah ada orangnya, masuk kok hmm. lagi puasa di ponorogo Luar biasa ini Saya tanya kepada yang antar saya ini sedar baris, sudah baris Luar biasa ini. Saya baru ketahak Saya nggak tahu sebelumnya Ternyata luar biasa cari nafkah Cari ini, kita doakan semoga saudara-saudara kita Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang ini mengeluh kepada imam Basri. Wah imam Fakir Butuh duit Apa solusinya sih Menderita pak, jadi fakir itu Menderita Semoga Allah mudahkan kita semuanya menjadi robel, alamin. Hasan Basri kasih solusi apa? Banyak nih istighfar. Jadi kalau kita mendapati kondisi seperti itu, saya merah menurut hidup. saya dapat. Pernah. Saya pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Saya pernah. Bayangkan saya kuliah di luar negeri, punya anak, punya istri, tak bawa ke sana, nggak kerja bayangkan aja. Itu lama. Lama. Saya pernah mendapati mengalami krisis krisis seperti itu. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Bayangkan aja, Pak, enggak kerja loh. Hmm. gak kerja. Belum putus sana, putus sini, belum tiket pulang pergi dan sebagainya. Tapi yakinlah, Allah sudah menjamin, Allah yang akan Kasih rezeki kepada orang yang hidup di muka bumi ini Kenapa saya bingung Saya pernah mengalami seperti itu Itu luar biasa Maka Kalau kita mengalami seperti itu Minimal kita akan peka Kepada di sekitar kita Kita akan lebih Mengerti keadaan Saudara-saudari kita Maka keadaan butuh itu Sangat-sangat Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala wajarlah dia datang kepada imam hasan basri wah imam hasan basri fakir butuh duit nih nggak cukup solusinya apa banyak nih stigfar banyak nih pak bu yakin yakin kenapa harus saya yakin saat nggak bisa kasih alasannya musim paceklik banyak nih stigfar datang yang kedua karena fakir banyak nih stigfar yang ketiga imam Saudara so, nikah lama belum punya anak. Solusinya apa? Bertahun-tahun. Apa kata beliau? Banyak stikfar Tiga orang punya masalah. Satu musim paceklik. Kefakiran. Belum dikarinya anak, bertahun-tahun. Solusinya sama, satu. Banyak ini stighfar. ini Imam Ulama besar Orang yang sangat bertakwa kepada Allah Sangat soleh, sangat diakui oleh seluruh dunia Bahkan sampai sekarang Nasihat-nasihat beliau masih Rapih Tertulis dengan tinta emas Di kitab-kitabnya para ulama Imam Hasan basri Tidak mungkin kasih solusi Ngawur, enggak Dia benar-benar tahu Makna yang terkandung dalam Kata-kata istighfar -kata belum lama Syekh kita, ulama besar kita, Syekh Ibnu Bas, Bimbas, Rahimahullah, ta'ala, Mufti Saudi, udah wafat Rahimahullah, datang kepada beliau, wahai Syekh, sudah menikah. Lama banget belum punya anak, solusinya apa? Kata beliau, banyak nih, istighfar. beliau udah bertahun-tahun lamanya. Tahun depan datang kepada Syekh, Syekh buta. Kau Syekh ini buta, nggak bisa melihat. Tapi Syekh besar, ulama besar. Datang, Syekh, kenal saya enggak? Enggak kenal. Saya itu tahun lalu yang datang ke Jenengan. Minta konsultasi. Belum pernah melahirkan istri saya. Belum hamil-hamil bertahun-tahun saya menikah. Amalan dari Jenengan saya amalkan. Tahun ini Alhamdulillah. Luar biasa. Dan Hasan basri sangat tahu maknanya. Para ulama sangat tahu makna yang istighfar. Kalau kita merasa kesan di ekonomi Bu Merasa kesan di anak Merasa kesan di rizki Banyak ini istighfar Yakin Dengan 100% Keyakinan Allah akan mudahkan dengan istighfar itu Karena Allah telah berfirman Dalam surat Nuh Faqultus Innahu kana Aku berkata, "Nuh, ini istighfar, Rabbakum Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara sesungguhnya Allah Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Istighfarlah kalian kepada Allah. Istighfar, inilah saat dalam al Karim. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, banyak ini istighfar kepada Tuhan kalian yang maha memberi rizki, maha mengampuni dosa-dosa kita. Allah Tuhan kita, kita punya Tuhan pak. Sebesar-besar masalah yang kita hadapi, sebanyak-banyak hutang yang melilit kehidupan kita, kita masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Gak akan menyanyiakan kita, gak akan mengabaikan kita. Ingat Tuhan kita, kembali kepadanya istighfar rok banyak ini istighfar kepada Tuhan kalian. Astagfirullah, Ya Allah, aku, aku meminta ampun kepada Allah. Itu artinya, aku, aku meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah, banyak ini, Pak. Basahkan lisan kita dengan istighfar. Bahkan seakan kata istighfar itu tidak pernah luput dari kehidupan kita. Tidak ada satu haripun melewati kehidupan kita. Kecuali di situ sudah kita tanam istighfar. Istaghfiru Rabbakum. Minta ampunah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah. Maha pengampun. Innahu kana ghaffara. Yurisilis sama'a alaikum Ini hantum ya. Yang mengeluh, pacelik, nggak hujan-hujan nih. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah maha pengampun. Kalau antum banyak istighfar, yursilis sama ari kumideror, Allah akan turunkan dari langit hujan yang sangat deras. Hujan, benar-benar hujan. Makanya kalau kita musim kemarau melanda kita bertahun-tahun, disunahkan untuk apa? salat Alistisko minta hujan. Disrotisdisko itu apa? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar kalau pacar kita bareng-bareng Ayo minta ampun kepada Allah. Ya benar-benar ada syariatnya. Insya Allah akan mendatangkan hujan yang begitu lebat. Makna yang kedua hujan itu saya mau tanya. Hujan termasuk rizki, Namun buatan Rizki, kalau orang petani ada hujan dia senang, kalau peternak ada hujan senang, enggak kehabisan air. Kita pun senang kalau ada hujan, bahkan kita menderita kalau tidak ada air, betul Mbobotan? Maka turunnya hujan, Rizki Mbobotan? Rizki, maka makna yang kedua Allah turunkan hujan yang begitu lebat Artinya Allah akan berikan rizki yang tidak ada batasan untuk kalian Jadi yang pengen dicukupi oleh Allah Yang masih menderita kefakiran, kebutuhan, kekurangan Banyak istighfar Yakin Allah akan turunkan rezeki itu yang begitu lebat Yang belum punya anak Yang belum punya wabanin. Allah akan membentangkan, meluaskan Rizki kalian, memberikan Anak-anak untuk kalian Luar biasa, makanya Inilah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahmatullahi Al Ali, istighfar Istighfar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Kita Ampunan, amin ya rabbal alamin Capek juga ya Mungkin ada yang bertanya Ustadz sudah banyak dosa saya, saya sudah menghabiskan waktu masa kecil, masa muda saya, bahkan setengah masa tua saya untuk berkelimangan dimaksiat kepada Allah. Apakah mungkin saya bisa mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dengarkanlah satu firman Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku Yang mereka telah melampaui batas kepada diri-diri diri mereka sendiri Telah menzolimi mereka sendiri Telah banyak melakukan maksiat kepada Allah Katakan kepada mereka La taqanatu Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Inna Allah yangfir Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Kita taubat dosanya hapus. lebur, Hilang. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Pak Pu. Itu... Selah setan yang menjadi andalan untuk menghadapi orang yang mau bertobat Ah masa kamu bertobat, benar serius Dosamu udah banyak loh Udah berapa botol miras yang kamu minum Udah berapa ganja yang kamu nikmati Udah berapa cewek-cewek cantik yang kamu tiduri Kamu mau minta maaf kepada Allah Udah berapa kali antum durhaka kepada orang tua Udah berapa kali kalian teman Zolimi saudara-saudaramu Udah berapa kali harta haram Yang kamu masukkan kepada tubuhmu Udah berapa kali kriminalitas Yang kamu lakukan Benar serius Itulah setan Makanya ada orang mengatakan Saya enggak. saya malu kepada Allah Kalau saya mau minta ampun Dalam lah mending saya seperti ini aja lah Saya dimasukkan ke api neraka Kalau itu ketentuan dari Allah Itu pantas dari saya Enggak Jangan sekali-kali kita putus asa di rahmat Allah. Seberapapun dosa kita. Pintu maghfirah ampunan Allah. Pintu kasih sayang Allah. Terbuka libar untuk kita semuanya. Disa kemudian akhirnya, akhirnya. Makanya ada satu hadis kudsi bagus banget. Ya Adam. wahai anak manusia. Lau balagot dhunu buka ananas sama. Seandainya dosa-dosamu. sebanyak mata memandang. Jadi kalau kita memandang ke sana, uh, dosanya di sini ada. Uh, dosanya di sini ada. Pokoknya kalau kita memandang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, ke ke belakang, ke depan, dosa kita semuanya. Kalau seandainya dosa-dosamu itu seperti itu, "Tsumma Lalu engkau meminta ampun kepadaku, beristighfar dengan istighfar yang sesungguhnya, aku ampuni semua dosa-dosamu luar biasa. Ini Allah yang berfirman dalam hadis diskusi jadi jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat terbuka luas. Alhamdulillah. Nah, itu sedikit tentang Ramadan. Masyrul muslimin rahimani wa rahimakumullah Terakhir ya, lima menit kita baru masuk ke judul kitabnya. Sebenarnya memang Ramadan itu Kajiannya lebih enaknya tematik seperti ini, Pak Khairul. Untuk membangun ruh, membangun jiwa, yang kadang kita masih lemas, masih ini, semangat. Apalagi bulan Ramadan, membangun bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Ada satu hadis yang akan kita kaji sambil menunggu. Ini nggak mikir, ini kisah, yang mau minum silahkan. Kalau mau. Hadisnya berbunyi apa Pak Kirul? Pak Kirul bisa membaca? Siap membaca Pak Kirul? Buatkan. Pakai bahasa Indonesia situ kan terjemahnya. Saya bacakan. M'an Abi Rukoyata Tamim ibni Aus Ad-Dari. Betul Pak Kirul? M'an Abi Rukoyata Tamim ibni Aus ad Betul? Betul enggak? Kalau salah dikoreksi Betul enggak? Saya hafalan zaman dulu saya Ngan Abi Ruqayyata Tamim Ibni Aus Ad-Dari Hadis ini diulatkan oleh Abu Rukoyah namanya Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari Tamim ini dia Orang Palestina Orang Palestina Tahu Palestina apa? Tahu enggak? Di seberang Surabaya ini bukan ya Abdurrahman, Palestina di sana dia orang Palestina, dia dulu orang Nasrani, orang Nasrani. Sembilan hijriah baru masuk Islam, berarti menjumpai Rasulullah berapa lama? Cuma dua tahun. Dia, saya enggak akan bacakan hadisnya, saya pengen cerita tentang beliau. Kamim ini dulu pas Masih jadi orang Nasrani Dia pernah Merantau Dengan 30 temannya Naik kapal Mulailah kapal itu berlayar Di tengah perjalanan Di tengah lautan Tiba-tiba datanglah Angin kencang ombak sangat keras sehingga perahu yang dia tunggangi dengan teman-temannya terombang-ambing ke kanan ke kiri, jazam Pak Ke depan, ke belakang, wah terombang-ambing. Pernah menalain ombatan Papu? Pernah? Pernah? Saya pernah. Saya Ramadan dua tahun yang lalu di Lampung, ada satu jamaah, wah oh, jamaah saya kebanyakan itu nelayan. Saya pernah diajak, Alhamdulillah. Nah, Taib, kita tutup dengan doa. Udah jalan pak? Oh, belum gih. Gitu? Kita lanjutin ya. Tiga menit lagi. Ya udah. Insya Allah kita lanjutkan kajian ini di pertemuan sebelumnya. Jika Allah masih memberikan kesempatan, Amin ya robbal alamin. Taib, saya mohon maaf kalau dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan pasti banyak dan kesalahan, dan pasti ada maka saya mohon ampun kepada Allah SWT dan saya mengajak diri saya dan para jamaah sekalian untuk memaksimalkan bulan yang sangat Mulia ini, bulan yang sangat berkah ini, dan ketaatan-ketatan kepada Allah SWT, terutama tadi banyak istighfar, banyak, banyak Quran istiqomah menjalankan tarawih bersama imam, walaupun 11 rokaat dan sebagainya Semoga Allah memberikan kita dan menutup Ramadan dari kehidupan kita Dengan ampunan, keberkahan, kemuliaan Amin ya rabbal alamin Kita tutup dan doa Kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubi ilaik warahmatullahi wabarakatuh